Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk menemani santai Malam kalian saat ini Bang Bangun akan memberikan vitamin dan kabar Baik serta kabar bahagia Untuk kita semua warga konohan Yang mana malam ini adalah Malam kebahagiaan Leslar Lovers Alhamdulillah idola kesayangan kita Lasti Gejora memborong Piala Penghargaan di Ajang IMA Indonesian Music Award 2021 Langsung saja persahabat ya itulah kita sapu bersih Tentunya nominasi dan Alhamdulillah Borong Piala Penghargaan di Ajang IMA 2021 Untuk Lasti Gejora persahabat ya ini memborong Piala yang pertama Collaboration Song of the year, Lagu Bismillah Cinta Dengan Ungu Dan yang kedua ada Top NSP of the Year ku lepas dengan ikhlas Yang ketiga sosial media artis of the year Lesti Kejora Ini ku lepas dengan ikhlas Female singer of the year Lesti Wow, Masya Allah banget ya Dan Alhamdulillah juga Rizky Bilar dan tiga komposer ini mendapatkan Piala penghargaan dengan lagu Salah Benar Wah masya Allah banget ya Kalau kata kakak Bilar Alhamdulillah tentunya rezeki si Utun Katanya tuh sambil nunjuk Ke perut bunda Wow <laughs <laughs> Alhamdulillah sahabat ya Dukungan dan tentunya support Yang sangat luar biasa dari fans sejati Les Lovers, B Lovers Dan Leslar Lovers Alhamdulillah tetap kompak dan tetap selalu solid mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita hingga banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat luar biasa. Poh, sahabat, ya? ya ini dari akun Melody Cartoon Underscore, mengatakan dalam kolom komentar Yes, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah banget ya, suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan untuk kita semua para fans. Alhamdulillah, idola kesayangan kita satu bersih. Borong Piala Penghargaan Bangganya Masya Allah banget Ini membuktikan Bahwa idola kesayangan kita Itu bukan hanya jago kandang Persahabat ya Tetapi di luar kandang pun Tetap bahwa Lesti Kejora Itu nomor satu. Wow Masya Allah banget ya Semakin bangga mengidolakan Lesti Dan kakak Rizky Pilar untuk berikutnya, kita lihat juga persahabat, ya ada momen spesial banget nih untuk kita semua saat membaca nominasi. Tentunya kita salvok sama, daerah ke kejorah persahabat yang tentunya cium tangan suami tercintanya sebelum naik panggung. Masya Allah, luar biasa kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Semakin bangga dan semakin bahagia banget ya sekali mengidolakan lesti kecio dulu hmm, sosok banget ya idola kita masya allah contoh baik dan selalu memberikan inspirasi untuk banyak orang dan untuk berikutnya juga bersahabat ya di sini banyak tanggapan komentar yang diberikan dari akun mirna love gusaria mengatakan menang banyak pilar malam ini. Dapat piala empat, dapat cium empat kali juga hebat loh. Bilar suami siaga banget ya. <laughs> Emang good banget ya mereka sosut banget. Hingga pasangan Lester juga ini dinobatkan sebagai pasangan baper nih dari RCTI langsung kita lihat. Wah wow, perhatikan. Di postingan RCTI ini, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Duh, gemes ya, ada pasangan-pasangan yang bikin baper Salah satunya ada pasangan Lesti dan Rizky Pilar Aduh, memang cute banget ya Leslar. selalu saja tampil romantis, tampil cute dan tampil obo dimanapun berada Mudah-mudahan dukungan selalu banyak untuk mereka berdua dan ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga Ini ada sebuah momen spesial nih Untuk songwriter of gear. Ini tentunya tiga komposer dan Rizki Bira mendapatkan piala penghargaan Dan kembali kebanggaan kita rasakan Alhamdulillah ketika nama Leslar Lovers itu disebut persahabat ya Karena piala tersebut itu untuk Leslar Lovers dan seluruh mendukung dan seluruh persahabatan ya, pecinta musik Indonesia Wow, Masya Allah banget ya Suatu kebahagiaan yang kita dapatkan juga Yang mana tiga komposer ini menyebutkan nama Leslar Dan selanjutnya ada kabar terbaru dari Kakak Rizky Bilar Kakak Bilar mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah sebuah postingan foto keren banget ya Sambil tentunya memperlihatkan empat mobil mewah miliknya dalam postingan terbaru ini ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa dituliskan oleh kakak Bilar. Kakak Bilar menyampaikan dan sebuah kalimat yang sangat panjang bersahabat ya. 2013 memutuskan merantau ke Jakarta dengan hanya bermodalkan mimpi dan angan-angan berbekalkan doa dan harapan besar dari orang tua serta uang yang dibawa saat itu saya masih ingat sekali sebesar satu juta ribu, ya bahkan tidak sampai 2 juta Namun Alhamdulillah pelan-pelan si anak pemimpin ini mampu mewujudkan mimpinya satu persatu dengan apa yang dibawa tadi sesuatu yang mungkin dianggap orang lain hal kecil namun sangat berarti bagi saya. Mimpi kita butuh mimpi untuk meraih apa yang kita ingin. Namun, mimpi yang saya lakukan adalah mimpi dengan mata terbuka. Artinya, saya bermimpi tapi berpikir, mengucapkan, dan melakukan doa orang tua. Ini halnya yang tak ternilai harganya, dan apa yang saya dapat sekarang adalah buah dari doa mereka yang diijabah, bekal uang. Tidak banyak namun saya akan selalu mengingatnya Untuk menjadikan saya selalu bersyukur dan ingat dari mana saya berasal Untuk kalian yang membaca ini jangan menyerah Dengan apa yang kalian impikan, fokus dengan tujuan dan selalu minta restu orang tua Dalam menjalankan apapun insya Allah keberhasilan akan menghampiri kalian karena pada dasarnya semua orang dikasih kesempatan yang sama, cuma tidak semua orang mau mengambilnya. Wow, Masya Allah banyak persahabat ya, kalimat panjang, tapi bermakna penuh arti yang sangat luar biasa. Semakin kita bangga, Alhamdulillah selalu bersyukur adalah cara terbaik persahabat ya. Masya Allah, mudah-mudahan saja tentunya kita semua bisa menjadi sukses mengikuti jejak kakak Rizky Bilar Idul lagi kita. Dan selanjutnya juga para ya kita lihat aja nih. Jangan lupa juga nih untuk selalu menyaksikan menonton vlog terbaru di channel YouTube-nya The Hakim Story karena vlog kolaborasi bareng Lesta sudah di saja di channel YouTube-nya uh, Irfan ya. Wow, ini cute banget. <guruh> Mudah-mudahan saja tentunya dukungan selalu banyak, support selalu banyak. Soalnya kita malam ini bahagia banget Lesti Gejora